Dalam tutorial belajar CEO untuk pemula ini Anda akan belajar bagaimana menggunakan alat perencana kata kunci atau keyword planner Google Ads untuk mengumpulkan kata kunci teratas dari halaman arahan tertentu, top keyword of a specific landing page, buka ads.google.com garis miring keyword planner, atau gunakan tautan sumber daya eksternal yang diberikan dalam tutorial belajar CEO untuk pemula ini atau cari perencana kata kunci. Di pencarian Google, klik hasil pencarian ini di browser Anda dan masuk ke Google. Masukkan email Anda dan klik berikutnya. Kemudian masukkan kata sandi Anda dan klik berikutnya. Setelah Anda masuk ke akun Google, jika Anda belum menggunakan perencana kata kunci atau iklan Google, Anda perlu membuat akun Google Ads baru dengan mengklik tombol Akun Google Ads baru, ini. Google Ads menampilkan halaman ini untuk memandu kita dalam membuat kampanye iklan pertama kita. Kita di sini hanya untuk mengakses perencana kata kunci. Kita tidak perlu membuat kampanye iklan, jadi, klik tautan ini yang bertuliskan, Buat akun tanpa kampanye. Di halaman berikutnya, klik, Jelajahi akun Anda. Setelah Anda berada di dashboard Google Ads, klik ikon alat ini dan klik, Perencana kata kunci, atau Keyword Planner. Anda akan diperlihatkan layar selamat datang perencana kata kunci ini. Klik tombol, mulai, untuk mulai menggunakan alat perencana kata kunci untuk pertama kalinya. Dalam kasus ini, jika Anda telah masuk dengan akun Google di mana Anda telah menggunakan Google Ads atau perencana kata kunci. Kemudian klik, pergi ke perencana kata kunci. Dari halaman ini untuk membawa Anda langsung ke alat perencana kata kunci. Setelah Anda memasukkan alat perencana kata kunci, klik, temukan kata kunci baru. Karena kami akan mengumpulkan kata kunci organik teratas dari halaman arahan tertentu. Alihkan ke, mulai dengan situs web. Dengan peralihan baru dari Google AdWords ke Google Ads, alat perencana kata kunci baru menawarkan Anda untuk menemukan kata kunci berkinerja terbaik kompetitif rendah dari halaman arahan tertentu serta seluruh situs. Sebelumnya. Dengan versi sebelumnya dari alat perencana kata kunci di Google AdWords, kita hanya bisa mendapatkan kata kunci berkinerja terbaik dari laman landas, landing page tertentu saja. Dalam hal ini kita akan menemukan kata kunci berkinerja terbaik dari beranda situs web chordindonesia.com. Jadi pilih opsi. Gunakan hanya halaman ini. Masukkan chordindonesia.com di kotak URL dan klik Dapatkan Hasil. Sedangkan jika kita memilih opsi seluruh situs, maka alat perencana kata kunci akan mengambil kata kunci dari seluruh situs web chordindonesia.com. Jadi, sekarang, ini adalah kata kunci yang diekstrak dari beranda situs web chordindonesia.com, dan bukan seluruh situs, Anda juga dapat melihat beberapa volume tinggi kata kunci pencarian bulanan rata-rata seperti chord, kunci gitar, dan lain-lain. Kata kunci ini memiliki penelusuran bulanan rata-rata sekitar 100.000 hingga 1 juta. Tetapi persaingan sangat tinggi dan Anda tidak dapat bersaing untuk kata kunci yang luas dengan persaingan yang tinggi. Jadi mari kita pilih semua kata kunci tersebut yang memiliki persaingan rendah dengan volume pencarian bulanan yang wajar. Saya sarankan melakukan ini hanya untuk situs web yang baru memulai. Jika Anda sudah memiliki situs web dengan sejumlah besar backlink atau otoritas domain, maka Anda dapat memulai dengan kata kunci yang juga memiliki persaingan menengah. Untuk memilih kata kunci persaingan rendah, klik link, tambah filter, klik persaingan, lalu pilih kotak centang, rendah, dan klik terapkan. Sekarang kita memiliki semua kata kunci yang hanya memiliki persaingan rendah. Anda juga harus rasional jika persaingan rendah. Itu karena rata-rata pencarian bulanan rendah. Jadi sekarang, Anda harus mengurutkan kata kunci ini menurut penelusuran bulanan rata-rata dalam urutan menurun, tapi kami hanya membutuhkan kata kunci dengan persaingan rendah, serta volume yang wajar pencarian bulanan seperti seribu. Secara default, Google akan menawarkan seluruh daftar kata kunci yang memiliki pencarian bulanan rata-rata mulai dari 10 hingga 1000 atau 1 juta atau lebih. Tapi, dari daftar total ini, Anda dapat dengan mudah menghapus kata kunci yang memiliki sedikit pencarian bulanan. Untuk melakukannya, Anda harus mengunduh daftar kata kunci ini terlebih dahulu, klik tautan. Unduh ide kata kunci, yang akan mengunduh nilai yang dipisahkan koma, yaitu file format CSV ke komputer Anda. Anda memerlukan beberapa perangkat lunak spreadsheet seperti Microsoft Excel untuk melihat atau mengedit file ini. Kami memiliki sekitar seribu kata kunci di lembar Excel ini. Kami hanya membutuhkan lima kolom ini. Kata kunci, volume pencarian minimum, volume pencarian maksimum, dan persaingan. Jadi, hapus semua kolom yang tidak diinginkan lainnya. Kemudian format sebagai tabel untuk mengatur dan memfilter data yang tersedia dengan mudah. Sekarang klik pada kolom volume pencarian max, buka filter angka dan pilih lebih besar dari atau sama dengan di kotak dialog masukkan 100 dan klik OK. Sekarang kita memiliki sekitar lebih dari 100 kata kunci. Sebagian besar kata kunci yang dihasilkan akan menjadi kata kunci ekor panjang. Ada beberapa keuntungan dalam menggunakan perencana kata kunci dibandingkan dengan metode sebelumnya. Konsumsi waktu lebih sedikit, yaitu, daripada mengumpulkan kata kunci dari empat alat CEO yang berbeda. Anda mendapatkan kata kunci dari satu alat. Perencana kata kunci memungkinkan Anda mengunduh seluruh daftar kata kunci ke dalam format CSV atau Excel, sehingga lebih mudah untuk membuat daftar pendek kata kunci berdasarkan kriteria yang berbeda. Yang terpenting, perencana kata kunci adalah alat gratis dari Google itu sendiri. Jadi Anda mendapatkan daftar kata kunci yang tidak terbatas, bukan hanya 5 teratas atau 10 teratas dan semuanya diperbarui serta terbaru. Jika Anda mengulangi proses yang telah kami lakukan dalam tutorial belajar CEO untuk pemula ini untuk 5 hingga 10 situs pesaing lainnya, Anda akan mendapatkan sekitar 100 hingga 200 kata kunci organik teratas dengan persaingan rendah. Terlepas dari apakah Anda mencoba mendapatkan kata kunci dari halaman arahan tertentu atau untuk seluruh situs, jangan lupa untuk menvalidasi kata kunci yang dipilih dengan tren Google. Dengan begitu Anda dapat lebih lanjut memilih kata kunci yang paling berharga. Serta Anda dapat mengubahnya menjadi kata kunci ekor panjang kompetitif yang jauh lebih rendah. Alat yang kami lihat sampai sekarang adalah alat paling penting untuk perencanaan kata kunci di situs web baru Anda. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada Anda beberapa alat CEO lain untuk penelitian kata kunci yang dapat Anda gunakan, berdasarkan preferensi Anda. Dalam tutorial belajar CEO untuk pemula berikutnya Anda akan belajar tentang 4 alat CEO untuk mengubah kata kunci yang luas menjadi subtopik atau saran topik.